Halo semuanya, kalian baik lagi di channel aku. Jujur ya guys, gue tuh salah satu penikmat acara-acara kepolisian kayak 86, The Police dan lain-lain. Terutama kalau pas adegan ngegepin orang-orang yang doublek ya. Udah jelas-jelas salah masih aja ngeyel gitu. <laughs> Ternyata banyak juga loh penampakan-penampakan yang gak sengaja kerekam sama kamera pihak kepolisian. Dan pastinya video-video ini originalitasnya itu enggak usah diragukan lagi. Karena gua rasa kayaknya gak mungkin ya pihak kepolisian bikin video hoax atau settingan. Seperti biasa hari ini gua bakal ajak kalian buat ngebahas video-video super creepy buat asupan horor kalian. Dan gak usah lama-lama kita langsung mulai aja videonya. Hitam. So, video yang pertama ini berasal dari rekaman kamera dashcam mobil kepolisian. Suatu malam, pak polisi itu lagi mergokin seseorang yang dicurigain lagi nyetir dalam keadaan mabuk. Seperti biasa ya, Do ini disuruh menepi dan diinterogasi. Dan setelah berapa lama, entah gimana ceritanya, video interogasi ini dipublish ke internet. Tapi netizen tuh bukan fokus sama pembicaraan mereka, tapi malah fokus sama sosok yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah video. Tiba-tiba ada sosok berwarna hitam yang lewat, cepet banget di belakang mereka berdua. Sosoknya itu kayak gliding, kayak terbang, kayak bukan jalan, kayak orang biasanya, dan geraknya itu cepet banget, men. Coba deh, sekarang gue pengen kalian bandingin sama gerakan mobil-mobil yang lewat setelah sosok yang tadi. Sosok yang tadi tuh gerakannya bisa jauh lebih cepet. Ada yang bilang, "Ah, itu cuman orang doang, mungkin lagi naik skateboard atau naik sepatu roda dan sejenisnya." Tapi nggak sedikit juga yang percaya kalau yang tadi itu bukan orang. So gimana nih menurut kalian? Ada sebuah urban legend di daerah Delray di kota Detroit Amerika Serikat, di mana pada tahun 1930-an ada seorang dukun keturunan Hungaria yang memakan banyak korban. Tapi gua nggak bakal bahas kasus Doi terlalu detail di sini karena bakalan panjang banget. Intinya Doi itu tinggal di sebuah rumah dan rumah Doi itu masih ada sampai sekarang guys. Padahal usia bangunan itu udah hampir 100 tahun. Nah suatu hari pihak kepolisian tuh dapat laporan kalau di rumah itu tuh warga ngedengar ada suara berisik-berisik. Tapi emang udah terkenal di kalangan warga sekitar situ kalau rumah itu tuh angker guys. Secara dulu penghuninya atau pemiliknya itu adalah seorang dukun atau penyihir. Terus dikirimlah anggota buat datang ke situ, buat ngeliat situasinya dan ngamatin kira-kira apa yang nyebabin suara berisik yang tadi. Tapi pihak kepolisian pun gak berani buat masuk ke dalam, dan mereka cuman ngeliat dari sisi luar rumahnya aja. Di momen ini mereka juga sempat ngambil video, tapi ada yang aneh guys di videonya. We're here on a, Adina Street. Uh. Uh, thing on. the House appears abandoned. Um, I know a lot about fires, and this looks like an isolated incident coming from within the home. Um, not very old. I had no warrant, and I certainly did not want to enter. If you if you see for yourself, what I saw. Hello. Hello. Ada sebuah kepala berwarna hitam legam yang ngintip keluar dari balik jendela, seolah sosok yang tadi itu kayak ngerespon panggilan Pak Polisi ini. Kepala yang tadi itu muncul cepat banget dan langsung buru-buru masuk lagi ke dalam. Seolah sosok itu kayak sadar ya, kalau doi itu kerekam di kamera. Bahkan sosoknya itu cepet banget, guys, kayak cuman sekelibat. Kalau videonya nggak di slow mo, gue jamin bakalan sulit banget buat ngelihat sosok yang tadi. Pak polisi yang ngambil video ini itu juga nggak bisa mastiin ya, sosok yang tadi itu orang atau bukan. Tapi dia sendiri juga nggak ngeklaim kalau video yang tadi itu ada penampakan setan, karena dia juga nggak sempat buat masuk ke dalam rumah itu dan mastiin di dalam rumah itu ada orang atau enggak tapi gue percaya sih kayaknya yang tadi tuh bukan orang ya. Jalan Video yang ketiga ini bukan rekaman dari kamera pihak kepolisian. Tapi rekaman kamera dashcam yang ada di sebuah truk. Nah suatu malam truk ini tuh lagi lewat di jalan tol tengah malam. Seperti biasa ya truk tuh ada supir dan ada partnernya yang nemenin dia. Dan di tengah jalan tol tengah malam yang sepi banget tiba-tiba ada sesuatu yang bikin mereka shock dan kaget. Ada penampakan sosok wanita bergaun panjang yang jalan kaki sendirian di tengah jalan tol tengah malam coba. Dan kalian bisa lihat sendiri, ekspresi dua orang ini tuh bener-bener legit banget. Mereka bener-bener shock dan kaget. Gimana ceritanya bisa ada orang di tengah jalan tol? Dan kelihatan banget ya dari mukanya kalau mereka tuh bener-bener gak siap dengan keadaan itu. Kalian tahu sendiri kan, jalan tol itu kalau dibangun pasti jauh dari pemukiman warga. Dan kalaupun deket biasanya dikasih pembatas yang sekiranya warga itu gak bisa masuk segabang itu ke jalan tol. Pastinya dibikin pagar atau tembok yang cukup tinggi. Si supir ini juga sempat telepon ke pihak kepolisian. Barusan dia ngelihat ada orang yang jalan di tengah jalan tol tengah malam. Dan pas pihak kepolisian datang ke lokasi dan ngecek, bareng dua orang ini. Mereka cerita kalau mereka sama sekali nggak nemuin ada orang di situ. Bahkan kalau diamatin, nih ya di video yang tadi, sosoknya itu kayak deket banget sama truk ini, guys. Gue yakin, ya, kalau sosok yang tadi itu beneran orang, at least do itu pasti keserempet sama truk ini. Video yang keempat ini berasal dari rekaman sebuah kamera dashcam yang dipasang di sebuah mobil oleh pihak kepolisian Amerika Serikat. Jadi polisi Amerika Serikat itu coba buat bikin mobil umpan guys. Jadi mobilnya itu pintunya dibuka, kunci mobilnya itu ditancepin ke starter, dan di dalamnya itu dipasang tracker atau GPS sekaligus kamera buat ngerekam orang yang ngambil mobil yang tadi. Dan ternyata nggak lama setelah itu ada dua orang yang masuk ke dalam mobil itu dan coba buat mencuri mobil yang tadi. Selama proses pengejaran, pihak polisian tuh bisa dengerin apa yang mereka omongin dan polisi juga tahu kemana mereka pergi. Rekaman video ini juga sempat dipublish ke TV nasional di Amerika Serikat pada tahun 2005. Tapi pas video ini masuk ke internet, netizen tuh lebih kritis guys. Mereka nemuin ada sesuatu yang aneh di kursi belakang mobil ini. I did, bro. You got <laughs> my lights are not on. Oh, you open the trunk? What? the speakers in the back. It doesn't turn on Oh, shit. Oh. No, not, oh, not a cop. Oh, is a cop. Oh, shit. What? What? Oh, shit. I think it is a cop. I heard that. Nah, mm -hmm. mm -hmm. uh, Yeah, that's why I said what the Di tengah-tengah video tiba-tiba muncul ada siluet sosok berwarna hitam yang mirip banget sama cewek. Padahal kalian bisa lihat ya, di beberapa momen sebelumnya tuh sama sekali nggak ada apapun di situ. Sama sekali nggak ada barang, benda, atau bayangan apapun. Tiba-tiba sosok yang tadi tuh kayak muncul gitu aja di belakang mereka berdua. Gue yakin video ini pastinya bukan editan atau settingan. Karena ini video tahun 2005. Dan video ini juga sempat disiarkan ke program berita di Amerika Serikat. Tahun 2005 kayaknya konten settingan belum seheboh kayak sekarang ya. Tapi gimana nih, apakah sosok yang tadi itu cuma efek lampu jalan, bayangan, atau emang benar sosok yang tadi itu adalah sebuah penampakan? Nah yang terakhir ini cukup menarik guys. Bukan dari pihak kepolisian, tapi dari seorang petugas security yang lagi bekerja jaga malam di sebuah pabrik soda. Suatu malam pas Doi lagi patroli, Doi keliling muturin semua bagian pabrik termasuk juga kamar mandinya. Tiba-tiba pas Doi lagi ada di toilet, Doi ngerasa kayaknya Doi ngelihat ada sesuatu yang gerak di pojokan. Doi merinding dan buru-buru kabur dari situ. Tapi Doi coba buat beraniin diri balik lagi ke tempat yang tadi. No oh, mames, gue. Necesito kayak alguien venga, gue. Hey, se escuchan cosas, gue, y... No mames, escucha la puta regadera, güey, del puto baño, güey. No mames. Necesito que alguien venga, güey, me estoy cagando de miedo, güey, al chile, güey. Oigan, güey. No mames, güey, no prenda la puta luz, güey. No mames, cuchi, güey. Suhenti, gue, no mames, no mames, gue, ada alguien, gue, a la verga, no mames, su puta madre, gue, no mames, no mames, no mames, kalian bisa dengerin ya suara securitynya yang sampai gemeteran. Kayaknya doy itu emang ketakutan banget. Dan kalau kalian jeli, ada sosok berwarna putih yang kayak muncul sedikit Sosoknya itu kayak ngintip di balik tembok kamar mandi itu Emang gak terlalu kelihatan kalau gak di zoom Karena kayak munculnya tuh dikit banget guys Soalnya doa itu kayak cuma ngintip doang Terus doa itu buru-buru balik sembunyi di balik tembok itu Kalau gua zoom nih ya, sosoknya itu mukanya kayak pucat banget Warnanya cuman putih doang Yes, gak terlalu jelas emang itu sosoknya gimana Asli ini creepy banget sih